Selamat sore Rekan-rekan bagaimana cara e, Untuk melakukan deposit Untuk yang pertama kali Yang pertama adalah Membuat account di menu Tinggal klik new account Klik di situ Kemudian Lakukan pengisian dokumen Sebagai berikut Yang pertama di disitu e, Membuat account di mt4 Kemudian Klik remarknya e, Klik speculation Kemudian disitu klik untuk kursnya 10 dolar. Kemudian jumlahnya berapa misalnya jumlahnya 100 dolar. E, kalau 10 dolar ya berarti Bapak Ibu isi 10 dolar. Kalau 100 dolar 100 dolar kok 1000 tulis 1000. Saya contohkan isi 100 dolar. Kemudian e, Uh, di sini muncul produknya kemudian lokal depositnya klik di sana uh, PT Palas Digital Internasional klik di sana kemudian pilih ada dua bank di sini PSI sama BCA klik BCA muncul selected ya setelah di gadget kemudian Uh, bank name-nya. Nah ini uh, nih, di sini saya mau transfer misalnya dari BCA, klik BCA. Nah ini nama akunnya sudah langsung terkunci. Artinya kita nggak boleh mentransfer kecuali dari nama yang tertera di sini, yaitu bank account name. Kemudian masukkan uh, bank nya Kalau Bapak Ibu sudah mengisi di profile ini nggak, sudah muncul otomatis. Cabangnya di mana? Bapak Ibu tulis, kotanya di mana? Bapak Ibu tulis, kemudian submit. Setelah disubmit, kalau semua dokumen lengkap, maka cek di email. Nah, nanti muncul keterangan seperti, sebagai berikut: "Ini kemarin saya melakukan uh, deposit uh, seperti ini, muncul berapa yang akan uh, diminta untuk lakukan penransferan." Ini sudah muncul angkanya yang kemarin, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu Rp 100. Rupiah. Nah, ini betul-betul angkanya harus sama. Kemudian, ke PT mana? Yaitu ke PT Falas Digital Internasional, nomor akunnya yang tertera di email, kemudian BCA. Setelah melakukan pentransferan. Uh, tunggu sampai dapat konfirmasi uh, selanjutnya. Nah di sana akan muncul setelah ditransfer uh, sebagai berikut. Nah ini sudah muncul nih uh, akunnya. Nah yang perlu diperhatikan yang paling bawah itu pertama adalah oval in life. Uh, bapak, Kop bapak ibu kopi. Uh, kita larinya ke MT4. Saya coba langsung buka MT4. MT4 itu